Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini membuat semua orang terkejut. Bahkan trio Lindong telah mengejutkan wajah. Jelas, mereka bingung menghadapi bantuan yang tak terduga ini. Namun, perasaan bingung ini tidak bertahan lama, sebelum kejutan melintas di wajah Lindong. Ini karena dia merasakan fluktuasi yang akrab dari cakar naga hijau. Itu adalah Green Heaven Materialist Dragon Scale. Tetua King Zi, seru Lindong dengan suara lembut. Dia jelas tidak berharap bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Raja Naga Hijau King Zee yang dia temui di dunia kuno. Untuk berpikir bahwa itu adalah dia, ekspresi kagum juga melintas di wajah Little Marten. Mereka hanya bertemu dengan imajinasi yang ditinggalkan oleh King Zee ini di dunia itu. Meskipun dia menduga bahwa ahli kuno ini mungkin masih hidup saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli misterius ini benar-benar akan menyelamatkan mereka. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di unik Devil City tertegun saat mereka menatap cakar naga hijau yang telah merobek celah spasial di langit. Ekspresi ketidakpercayaan terungkap di wajah mereka. Apa latar belakang Lindong? Untuk berpikir bahwa para ahli yang kuat seperti itu bergerak untuk menyelamatkannya berkali-kali. Riak yang kuat, tetua berjubah biru menyaksikan adegan ini dengan serius ketika dia berkomentar dengan suara yang dalam. Orang yang mengintervensi kemungkinan telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Fluktuasi dari cakar naga hijau tampaknya sangat mirip dengan Green Heaven Materialist Dragon Skill yang dipraktikkan Lindong. Sepertinya ada beberapa hubungan di antara mereka, Ying Suanzi mengangguk dan berkomentar. Namun, orang ini tampaknya jauh dari wilayah Xuan timur, meskipun dia kuat. Dia mungkin akan mengalami kesulitan menghentikan Triotian Yuanzi dengan kekuatan yang dia miliki setelah merobek ruang dan muncul. Kata tetua berjubah biru, dia tidak bermaksud berurusan dengan Triotian Yuanzi. Dia hanya ingin membiarkan kelompok Lindong pergi. Ying Xuanzi berbicara setelah pengamatan yang tajam. Lindong beruntung telah mendapatkan perlindungan dari seorang ahli seperti itu. Dengan cara ini, kita akan bisa menghela nafas lega. Tua berjubah biru dengan lembut mengangguk ketika dia melihat Ying Xuanzi tersenyum seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Dia menyadari bahwa kelompok lindung mungkin dapat berhasil pergi jika ini situasinya. Kamu siapa? Ekspresi dari triotian Yuan Zhi berubah agak suram di tengah keributan dari sekitarnya. Mereka menatap cakar naga besar yang muncul dari ruang yang sobek dan berteriak dengan suara yang dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa kemampuan yang dilakukan seorang bocah yang hanya pada tahap delapan Yuan Nirvana harus mampu membawa situasi yang merepotkan seperti itu. Haha, tiga master sekte besar untuk benar-benar pergi sejauh ini terhadap salah satu generasi muda. Bukankah kamu terlalu berpikiran sempit, tawa yang samar tapi jelas dan hidup keluar dari celah yang sangat besar. Tampaknya telah menembus pengekangan ruang. Sebelum keluar dari celah dan bergema di seluruh area, meskipun aku tidak tahu yang hebat dari dirimu yang terhormat, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan kita hari ini. Mata Tian Yuan agak suram saat dia menyaksikan sinar cahaya spasial yang meningkat di sekitar kelompok Lindong. Jika mereka tidak menghentikan prekursor ini untuk teleportasi ini, kemungkinan ketiga-ketiganya akan benar-benar melarikan diri hari ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat beku ketika dia memikirkan hal ini, dan mereka bertiga benar-benar bergegas keluar pada saat yang sama. Dengan mata mereka yang tajam, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa orang yang melakukan intervensi pasti berada di tempat yang sangat jauh. Yang terakhir telah menggunakan kemampuannya yang hebat untuk merobek ruang terbuka dan memberikan bantuannya. Kemampuan seperti itu memang hebat, jika tubuh aktual yang terakhir hadir. Bahkan trio Tian Yuan tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Namun, cakar naga hijau ini di depan mereka hanyalah energi yang telah menyusut melalui ruang dan turun di daerah ini. Meskipun kuat, itu tidak memiliki banyak ancaman terhadap kelompok Tian Yuanzi. Apakah mereka benar-benar tidak lain hanyalah nama-nama kosong jika mereka bisa menjadi penguasa sekte Gerbang Yuan dan mendominasi wilayah Yuan Timur? Bang Bang Pasukan hidup dan mati yang luas tersapu saat mereka bertiga bergegas maju. Setelah itu, secara langsung diaglomerasi menjadi cincin cahaya hitam putih besar 10.000 kaki. Swoosh. Cincin cahaya tidak berhenti bahkan untuk sesaat setelah itu dibentuk, tiba-tiba melesat maju dan menyerang langsung ke cakar naga. Gemuruh. Cincin cahaya hitam putih merobek ruang, sementara cakar naga besar juga mendesis ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu, itu kuat menabrak cincin cahaya. Segera, seluruh area bergetar ketika cincin cahaya dan cakar naga mulai runtuh. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Tian Yuanzi. Ketika dia melihat pemandangan ini, tubuhnya bergerak dan benar-benar menembus ruang ketika muncul di belakang cakar naga. Setelah itu, matanya sedingin es ketika dia melihat trio lindung dalam formasi. Desir, namun... Tian Yuanzi baru saja menghindari cakar naga dan bersiap untuk menyerang kelompok lindung ketika cahaya hijau tiba-tiba menyapu ke bawah dari celah di langit. Itu langsung menuju Tian Yuanzi. Ku, huh. Tian Yuanzi juga merasakan lampu hijau yang akan menyerangnya. Matanya sedikit berkedip, tapi dia tidak bermaksud menghindar. Kedua jarinya tiba-tiba menekan ke udara. Segera, kekuatan yang menakutkan langsung menembus ruang kosong dan menghantam formasi, Bang. Lampu hijau menabrak tubuhnya dengan kejam ketika Tian Yuanzi menyerang formasi. Segera, dia dikirim terbang kembali. Dia mengambil beberapa ratus langkah mundur dengan cara yang menyedihkan di langit, sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Namun, senyum dingin muncul di wajahnya. Formasi kamu sudah terganggu olehku. Jika kamu teleport dengan sembrono, ada kemungkinan sangat besar bahwa kamu akan berakhir sekarat. Lindong Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu kali ini. Petik dua ekspresi Ying Xuanzi dan murid-murid Dao Sek langsung berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Mata mereka memandang ke atas, dan tentu saja mereka melihat bahwa formasi mulai berkedip-kedip liar, sementara gelombang demi gelombang riak kacau menyebar dari itu. Sampah tua ini. Wajah Little Martin jelek ketika dia menyaksikan cahaya spasial yang kacau ini di sekitarnya dan tanpa sadar dikutuk. Dia tahu bahwa metode yang digunakan King untuk merobek ruang dan mengintervensi tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, mereka pasti akan berakhir di tangan gerbang Yuan jika mereka menghentikanmu. Apa yang harus kita lakukan? Martin kecil memandang Lindong dan bertanya. Lanjutkan mengaktifkan formasi. Lindong mengepalkan giginya dan menjawab. Martin kecil mengangguk berat, suaranya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Formasi teleportasi sudah tidak stabil. Aku tidak tahu kemana kita akan diteleport. Lindong. Nyala api kecil. Jika kita terpisah, datanglah ke suku Celestial Demon Martin wilayah Demon untuk mencariku. Pada saat itu, kakek Martin akan membawa pasukan kembali ke sini untuk membantai gerbang Yuan. Petik 2. Ya... Mata lindung merah padam saat dia mengangguk. Hari ini, mereka terpaksa sampai tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Tidak akan tertahankan jika mereka tidak membalas dendam. Ayo pergi. Sinar cahaya spasial pada tubuh mereka akhirnya mencapai kondisi terpadat saat mereka berbicara. Setelah itu, tubuh trio sebenarnya mulai menjadi terdistorsi. Bang, sosok Little Marten memimpin dan meledak dalam sinar cahaya spasial. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya perak yang memasuki ruang terdistorsi. Segera setelah itu, Little Flame juga menghilang dengan cara yang sama. Semua orang di area menyaksikan adegan ini. Dari kelihatannya, Trio Lindong masih memilih untuk meninggalkan tempat ini meskipun ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mati selama teleportasi. Hanya saja ini menyebabkan seluruh tempat ini memiliki suasana tragis dan putus asa tambahan. Mereka bertiga akhirnya terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dalam menghadapi kekuatan dan penindasan gerbang Yuan. Mata yang tak terhitung mulai berkumpul pada sosok terakhir yang akan menghilang. Setelah itu, mereka melihat pria muda itu menatap matanya yang merah padam pada kelompok Tian Yuan Zi. Segera setelah itu, raungan seperti binatang buas bergema di seluruh area. Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan, aku. Lindong akan mengukir penghinaan bahwa kami tiga bersaudara telah dipaksa menderita hari ini di hatiku. Tunggu saja, saat kita tiga bersaudara kembali ke wilayah Suan Timur akan menjadi hari di mana gerbang Yuanmu akan hancur. Petik 2, hari di mana gerbang Yuanmu akan hancur. Kata-kata terakhir ini membawa kebencian mengerikan ketika mereka terus berlama-lama di telinga semua orang. Bang, saat kata-katanya memudar, sosok Lindong yang dibungkus oleh sinar spasial, meledak terpisah. Akhirnya, dia dengan cepat memasuki ruang terdistorsi dan menghilang. Hanya auman yang dipenuhi dengan kebencian bergema di daerah itu, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Trio Tian Yuan melihat ke tempat di mana tiga individu telah menghilang dengan wajah suram. Meskipun mereka jelas-jelas menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini akan mati selama teleportasi. Jejak samar kegelisahan telah diam-diam tertanam dalam hati mereka. Dendam yang telah ditanam hari ini mungkin pada akhirnya akan dibayar dalam darah bertahun-tahun kemudian. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 830, dia akan kembali. Ruang terdistorsi di langit berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Kekuatan spasial yang memenuhi daerah itu juga secara bertahap mulai menghilang. Bersama dengan tokoh-tokoh trio Lindong. Meskipun mereka bertiga telah menghilang, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota unik iblis masih menatap tempat itu dengan linglung. Pertempuran besar yang menggemparkan dari sebelumnya masih menyebabkan gelombang kejut dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan berkembang sedemikian rupa semua karena hanya 8 yuan nirvana tahap Dao murid sekte. Tidak hanya tiga master sekte besar dari Yuan Gate dan master sekte Dao muncul dan melibatkan diri mereka sendiri. Bahkan seorang ahli yang sangat kuat dan misterius juga ikut campur. Seseorang biasanya tidak dapat menangkap bahkan sekilas keberadaan seperti itu. Namun mereka terus muncul karena hanya lindung hari ini. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka diam-diam terdiam adalah bahwa meskipun tiga master sekte besar Yuan Gate terlibat. Mereka masih tidak dapat mempertahankan kelompok lindung. Kata-kata ganas yang ditinggalkan oleh yang terakhir sebelum menghilang mungkin terdengar seperti lelucon. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menertawakannya. Lagi pula, selama seseorang bukan orang bodoh, orang akan mengerti apa saja potensi menakutkan yang dimiliki seorang pemuda yang mampu melarikan diri dari tangan tiga master sekte besar Gerbang Yuan, telah Begitu orang seperti itu diizinkan melarikan diri, itu sama dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Mungkin, ketika Lindung sekali lagi kembali ke wilayah Suan Timur, gerbang Yuan harus membayar harga yang sangat menyakitkan karena apa yang mereka lakukan hari ini. Zhou Tong telah menyebabkan gerbang Yuan benar-benar kehilangan wajahnya saat itu. Dan pemuda ini bernama Lindong bahkan lebih sulit untuk berurusan daripada Zhou Tong. Yang paling penting. Lindung telah melarikan diri dari tangan tiga master sekte besar. Sesuatu yang bahkan Zou Tong tidak dapat melakukannya saat itu. Dari sudut pandang tertentu, bahaya yang ditimbulkan Lindung jelas melampaui Zou Tong. Haha, anak kecil itu tidak akan mati dengan mudah. Dalam rentang pendek, sedikit lebih dari satu tahun, dia benar-benar telah menguasai keterampilan naga terwujud hijau surga ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar tidak mencemarkan nama aku. Haha, aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia di kali berikutnya dia kembali ke wilayah Suan Timur. Retakan spasial yang sangat besar di langit mulai berangsur pulih pada saat ini. Pada saat yang sama, tawa dipancarkan dari dalam dan bergemuruh melintasi area. Siapa sebenarnya kamu? Tian Yuanzi? berteriak dengan dingin. Ekspresinya suram saat dia menatap celah spasial yang menghilang. Haha. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Pada saat itu, aku juga ingin bertengkar dengan kalian bertiga. Bagaimanapun, lelaki kecil itu adalah seseorang yang telah mendapatkan warisan aku. Jika bukan karena aku berada di tanah yang jauh sekarang, tidak ada cara aku akan membiarkan kalian bertiga memiliki cara kamu. Petik dua. Sekali lagi tawa yang jernih terdengar. Sementara celah spasial itu juga mulai menghilang bersamaan dengan tawa yang bergemuruh. Kelompok Tian Yuanzi memiliki ekspresi gelap ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tidak hanya mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya, mereka malah meninggalkan ancaman besar. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengotori reputasi Yuan Gate mereka. Oh tuan sekte yang hebat, formasi teleportasi telah rusak. Ketiga orang itu sudah kelelahan dan pasti tidak akan mampu menahan robeknya teleportasi spasial. Aku percaya bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mereka akan mati. Sidong tanpa sadar memberikan senyum menyanjung dan berkata ketika dia melihat ekspresi murung Tian Zi. Apa yang aku inginkan bukan hanya peluang yang sangat tinggi. Bocah itu bukan individu biasa. Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sumber bencana. Tian Yuanzi melirik Sidong dengan acuh tak acuh dan berkata, lewati perintah untuk menempatkan Tridong Lin di daftar orang yang dicari. Tidak hanya di wilayah Suan Timur, sebarkan perintah yang diinginkan ke daerah lain juga. Siapapun yang memberikan informasi tentang mereka akan dapat mengambil seni bela diri apapun dari gerbang Yuan kami. Di Yuanzi memerintahkan dengan nada menakutkan. Dimengerti, senyum di wajah Sidong sedikit menegang. Ada beberapa ketakutan di wajahnya saat dia mengangguk terus-menerus. Aku ingin melihat berapa lama bocah ini bisa bertahan hidup. Rambut perak Ren Yuanzi menari. Sementara matanya sedingin es. Suara gelap dan jahatnya seperti es. Dan menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Mereka tidak sengaja menyembunyikan suara mereka. Oleh karena itu, tersebar di semua tempat. Segera, keributan cukup diaduk. Kemungkinan bahwa hadiah yang ditawarkan gerbang Yuan atas pesanan yang diinginkan cukup menarik. Seorang wanita muda berpakaian hitam tiba-tiba perlahan melangkah maju di tengah keributan. Wajahnya yang sangat cantik saat ini agak pucat. Kedua matanya dipenuhi dengan aura gelap dan dingin saat mereka dengan tegas menatap triotian Yuan Zi. King Tan, Chen Gui buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Dia dengan cemas menjaga wanita muda itu. Jika aku memiliki kesempatan dalam kehidupan ini, aku pasti akan meratakan gerbang Yuan kamu. Mata wanita muda berpakaian hitam itu menatap triotian Yuan Zi di bawah perhatian banyak pasangan mata. Setelah itu, suara tulangnya yang dingin membeku, yang berisi kebencian yang tidak bisa dihilangkan, menyebar ke langit. Sepertinya kamu juga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah itu. Kalau begitu, si dong, tangkap dia. Tren Yuanzi sedikit mengaitkan alisnya dan dengan cepat berbicara dengan tidak sabar. Dimengerti, Sidong mengangguk segera setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas ke depan saat dia meraih kintan. Pada saat yang sama, dia tertawa dengan dingin. Gadis yang bodoh. Yang harus kamu lakukan adalah dengan patuh menarik kembali ke samping pada saat ini. Namun, kamu sebenarnya berani muncul dan menyatakan hubungan kamu dengan bocah itu. Kamu benar-benar bodoh. Petik 2. Ekspresi Chen Gui langsung tenggelam ketika dia melihat Sidong bergerak. Saat dia hendak menarik Kintan dan menarik diri, dia didorong ke samping oleh yang terakhir. Setelah itu, dia berdiri di langit tanpa niat untuk menghindar, membiarkan serangan Sidong mendarat padanya. Kintan, ekspresi Chen Gui berubah secara drastis setelah melihat ini. Namun, sama seperti Sidong telah mencapai area selusin kaki dari Kintan, Ruang di atas kepala yang terakhir tiba-tiba terbelah. Setelah itu, sinar cahaya hitam melesat dan menabrak tubuh Sidong dengan kejam. Bang, suara yang dalam bergema. Setelah itu, banyak orang melihat Sidong jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah, sebelum jatuh dengan sedih ke tanah. Darah segar keluar dari mulutnya dengan liar, membuatnya terlihat sangat sedih. Perubahan mendadak dan tak terduga ini sekali lagi menyebabkan banyak orang terpana. Apakah masih belum berakhir? Fluktuasi ini. Murid trio Tian Yuan dikontrak karena ini. Segera. Mereka menatap celah yang muncul di langit. Mereka berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Puan Istana Kegelapan, Tian Yuanzi, Aku telah mencari ratusan tahun untuk menemukan murid yang begitu sempurna dan berharga. Jika sesuatu terjadi padanya. Hehe, gerbang Yuanmu bisa menunggu istana kegelapanku untuk mendeklarasikan perang. Petik 2, tawa serak samar terdengar dari celah spasial. Akhirnya, cahaya hitam keluar dari sana. Cahaya berubah menjadi tetua berjubah hitam kurus dengan mahkota hitam di kepalanya. Ketika sesepuh berdiri di langit, langit segera menjadi gelap. Semua cahaya di atas kepalanya menghilang. Kegelapan sedemikian murni sehingga membuat rasa takut muncul di hati seseorang. Itu adalah penguasa istana kegelapan dari wilayah Suan Utara, Bosuan. Saat sesepuh berjubah hitam ini muncul, gelombang seruan terkejut muncul di daerah tersebut. Jelas, dia juga sangat terkenal. Jadi dia adalah murid kepala istana. Gerbang Yuan kita secara alami tidak akan berani untuk menggigitnya sama sekali jika kita sudah tahu ini sebelumnya. Gerbang Yuan kami sedikit ceroboh dalam masalah sebelumnya. Tian Yuan Zi menatap tetua berjubah hitam ketika murid-muridnya sedikit berkontraksi sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa samar. Meskipun tetua berjubah hitam ini juga pada tahap samsara, ia memiliki simbol keleluasaan kegelapan. Kekuatan seperti itu luar biasa dan tak terduga. Karena itu, bahkan Tian Yuan Zi sangat waspada terhadapnya tua berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di belakangnya. Dia bertanya, "Apakah kamu akan kembali bersamaku? Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak campur tangan?" Kintan menatap Bosuan saat dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Kakakmu memiliki potensi luar biasa. Pada saat yang sama, ia juga memiliki simbol leluhur yang memangsa." Dia pasti tidak akan ada ikan kolam di masa depan. Insiden hari ini adalah bentuk pelatihan baginya untuk menjadi ahli yang benar-benar kuat. Pengalaman seperti itu mutlak diperlukan. Dao sekte mungkin bagus, tapi itu tidak cocok untuknya. Kedamaian di tempat itu akan mengikis ujungnya yang tajam, hanya dunia yang lebih luas di luar yang akan bisa mengakomodasi dia. Bosuan tertawa, tangan Kintan perlahan terkepal erat. Segera setelah itu. Dia menyatakan dengan suara lembut. bahwa aku ke pengadilan hukum kegelapan begitu kita kembali. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Mata hitam bosuan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar ini. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memungkinkan murid ini yang dia paling senang untuk mewarisi mantelnya. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan meratakan gerbang yuan dalam hidup aku. Tatapan Kingtan sekali lagi berbalik ke arah kelompok Tian Yuanzi di kejauhan, tapi suaranya menjadi sangat lembut, sementara ekspresi trio Tian Yuanzi menjadi sedikit suram. Setelah kamu menjadi penguasa istana kegelapan, kamu akan menjadi ratu baru. Semuanya akan seperti yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan bisa menghentikan kamu, termasuk aku. Bosuan menggosok kepala wanita muda itu dan berkata, Terima kasih Tuan. Mata dingin wanita muda itu akhirnya mengungkapkan kehangatan saat dia berkata dengan lembut. "Ayo pergi, kembali dengan Tuan." Bosuan tersenyum dan mengangguk, dengan lambaian lengan bajunya. Retakan gelap sekali lagi muncul di sisinya. Segera setelah itu, cahaya hitam melilit Kintan dan Chen Gui. Setelah itu, mereka mengabaikan semua orang saat mereka terbang ke celah dan menghilang. Tidak terduga bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah murid favorit Bosuan. Tetua berjubah biru menatap tempat retakan itu menghilang ketika dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, karena gadis kecil itu bisa memasuki pengadilan hukum kegelapan, kemungkinan dia akan menjadi penguasa istana kegelapan. Yuan Get akhirnya menarik cukup banyak masalah saat ini. Petik 2. King Suanzi mengangguk sedikit, matanya agak sunyi. Meskipun hasilnya hari ini bukan yang terburuk, itu tidak dianggap terlalu baik dari sudut pandangnya. Setelah semua, Lindong terpaksa pergi. Ying Xiao Xiao memandang ekspresi Ying Xuanzi dan menghela nafas. Segera setelah itu, dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat bahwa wanita muda di pelukannya sudah membuka matanya sejak waktu yang tidak diketahui. "Kamu sudah bangun?" Ying Xiao Xiao buru-buru bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ini. Namun, mata besar awalnya yang indah dan indah dari wanita muda itu tidak memiliki fokus dalam menghadapi pertanyaan ini. Lama kemudian dia perlahan mengangguk. Apakah dia sudah pergi? Ying Xiao Xiao hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas suara Ying Huan Huan yang agak kosong. Dia dengan paksa tersenyum dan berkata, namun, dia seharusnya baik-baik saja. Orang itu sepertinya selalu beruntung. Ying Huan Huan mengangguk dalam diam. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Ying Xuanzi sebelum berbalik. Jika dia mati, aku akan membalaskan dendamnya. Wanita muda itu berbalik dan terbang. Rambut hitamnya yang halus jatuh sepertinya mengalir seperti air terjun di bawah sinar matahari. Ujung rambutnya samar-samar berkedip dengan cahaya biru dingin. Ying Xuanzi menyaksikan sosok ramping dan cantik dari wanita muda itu menghilang ke kejauhan sendirian. Wajahnya agak kusam. Mata yang wanita muda itu gunakan untuk melihatnya sebelumnya dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah aku benar-benar membuat kesalahan? Gumam Ying Xuanzi pahit. Wajah awalnya yang tampan itu tampaknya jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk sekte ini. Muridnya yang paling penting telah dibunuh oleh Yuan Get. Tetapi dia tidak dapat membalas dendam. Sekarang, bahkan putrinya sendiri kecewa dengannya. Ayah. Huan-Huan hanya mengamuk kecil. Itu harus segera berakhir. King xiao Xiao merasakan sedikit perasaan masam di hatinya ketika dia menghiburnya. King Suan-Zi dengan getir menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ia bukan individu biasa. Oleh karena itu, ia dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata, kirim seseorang ke Kekaisaran Gretian dan beritahu Lin-Plan tentang masalah ini. Setelah itu, kirim seseorang untuk melindungi keluarganya. Ya, Ying Xiao Xiao mengangguk, ayo pergi, kembali ke Sekte. Petik 2, King Xuanzi sekali lagi tertawa getir. Dia tidak lagi memiliki niat untuk tetap saat dia melambaikan tangannya. Berbalik dan pergi. Setelah itu, banyak murid Dao Sekte juga diam-diam mengikuti di belakang. Jadi sudah disimpulkan dengan cara ini. Wanita cantik di pavilion di Unique Devil City menyaksikan. Ketika berbagai pihak di langit berangsur-angsur berserakan, sementara dia mendesah pelan. Masalah hari ini kemungkinan akan sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat itu, nama Lindung mungkin akan diketahui oleh semua orang. Dia akan kembali, suara lembut tiba-tiba terdengar di samping wanita cantik itu. Dia terkejut sesaat-saat dia menoleh untuk melihat Ling Qingzu. Setelah itu, yang terakhir melepaskan jilbabnya. Mengungkapkan bahwa wajah yang sangat indah yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa dan kota. Dia tersenyum. Memikat semua makhluk hidup dalam prosesnya. Dia akan kembali. Pada waktu itu, Yuan Gate juga akan menyesali tindakan mereka hari ini. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya ketangguhan dan kemauan pemuda itu. Dia telah berjalan dari kekaisaran peringkat rendah kecil ke wilayah Suan Timur ini. Apa yang telah dia korbankan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Ling Kingzu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Lindong menghilang. Saat bibir merahnya sedikit mengerucut. Matanya dalam dan indah. Kamu pasti akan kembali ke wilayah Suan Timur seperti raja. Pada saat itu, jika kamu benar-benar ingin aku menjadi wanita kamu, mengapa tidak? Lindong, hiduplah dengan baik. Setelah itu, kembali.